Hello Happy, Happy Learn English with Happy English Colorsion Hello Happy, episode kali ini Miss Dinda mau ngebahas tentang Cara penulisan tanggal dalam bahasa Inggris nih Nah biasanya orang-orang banyak yang salah kaprah nih Bingung cara penulisan tanggal dengan menggunakan British atau American Nah jadi kamu hanya perlu tahu guys kalau penulisannya tanggal dengan cara British, maka ia seperti bahasa Indonesia yang biasanya Mulai dari tanggal, kemudian bulan, dan juga tahun Nah, sedangkan penulisan tanggal untuk yang American itu beda dengan British. Yakni, dimulai dari bulan dulu, baru tanggal, kemudian tahun. Nah, contohnya kalau untuk penulisan tanggal British, misalnya 5 Agustus 2020. Maka, cara penulisannya cukup mudah sekali. Yakni, 5 Agustus Tambahkan of, kemudian bulannya, baru tahunnya Maka cara bacanya adalah the 5th of Agust Contoh lagi nih, 23 Juli 2020 Maka cara membaca dan cara menulisnya seperti ini 23rd of July 2020 Nah, nah sedangkan penulisan tanggal untuk yang American Ingat, yang diletakkan di awal adalah bulan jadi semisal 5 Agustus 2020, maka cara membaca dan cara menulisnya dimulai dari bulan yakni Agus 5th 2020 Contoh lagi nih 23 Juli 2020, July 23rd 2020 Nah gampang banget kan? Jadi mulai saat ini setelah kamu menonton video ini jangan salah kapal lagi ya Terus watching all of the material On Hello Happy Especially in YouTube channel Happy English Course 1 Official And see you next time Bye bye